Bapakku datang. Tak usah ku takut sebab sertaku Tak usah bimbang kau di jalanku Tak usah cemas kau penghibur Sungguh kau bebas, ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyikan. Ku kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.